Salah, begitu salah Jadinya Serba salah Menentang salah Taat pun salah Katanya Disuruh pasrah Gara-gara pandemi Semuanya dibatasi Tak sedikit orang yang Gara-gara pandemi Tak mudah dihadapi Apalagi kalau sudah Urusan nasi Ada cerita Banyak berita Dianggap biasa saja Ini maupun Itu maumu ketemu gara-gara pandemi mendadak takut mati padahal sebelumnya tak pernah peduli gara-gara pandemi banyak yang bangun pagi hanya ingin berjemur di matahari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 Semuanya dibatasi, tak sedikit orang yang malah frustasi Gara-gara pandemi tak mudah dihadapi Apalagi kalau sudah urusan nasi Apalagi kalau sudah urusan nasi